Proses demi prosesi persahabat yang dijalankan tentunya untuk pasangan kapal terfenomenal Lesti maupun Rizky Bilar sebelum melaksanakan tentunya akad pernikahan persahabat ya Kita lihat kemarin banyak sekali momen-momen spesial haru bahagia yang kita dapatkan di acara pengajian persahabat ya Dan semalam pun dilanjutkan di antv tayang persahabat ya acara upacara adat adatnya luar biasa rangkaian demi rangkaian acara pernikahan leslak dijalankan mudah-mudahan semuanya lancar dan semuanya disukseskan kita lihat persahabat ya yang pertama ini adalah adat malah peng ya semalam tentunya di upacara adat mina Rizky Bilar ditentu di situ lagi dibuat jenggot persabat ya oleh Bridgmates Lesti Gejorah, masya Allah terlihat sangat tampan dan gagah Rizky Bilar duduk seperti raja para sahabat, ya, didampingi kedua orang tua yang sangat luar biasa. Bunga tersebut lebih posting oleh akun ANTV Official. Persahabatnya ada kalimat caption yang dituliskan, "Kakak Rizky bilar jadi makin gagah ya, ANTV lovers, dan Lesla lovers setelah prosesi Malepong." Prosesi Malepong ini menandakan lelaki dewasa dengan lambang kejantanan di wajah luar biasa. Persahabat ya. ini yang sangat membuat kita bangga dan bahagia kepada Lesla, yang selalu memberikan inspirasi dan tentunya kebahagiaan untuk kita semua. Farah fans ke kabar berikutnya di sini kita lihat juga persahabat ada unggahan dari akun Kirana Fahri di Gs pribadinya delapan jam lalu persahabatnya ini semalam tepatnya mengunggah sebuah postingan dari alasi ketika lagi di make makeup memakai adat minang di sini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan kesimpulan saya sebagai keturunan minang Sunda kalau Kata orang Minang, rancak Rancabandang, kalau kata orang Sunda, segala diterapkan. Bukan begitu nih Lesti kejora Masya Allah para sahabat, ya, luar biasa kita tentu pangling banget sama Dede Lesti. Memakai baju adat Minang yang luar biasa sangat cantik dan anggun. Dan kuunggang berikutnya para sahabat ya kita lihat Di sini ada sebuah postingan Detik-detik Lesti Kejora Memasuki ruangan upacara adat Para sahabat yang Masya Allah Luar biasa didampingi Dua wanita cantik Yang tentunya kita makin pangling Kepada Lesti Kejora para sahabat ya Luar biasa mudah-mudahan Tentunya kebahagiaan selalu diberikan Kepada Lesti Kejora Berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial dari Bang Adlin para sahabat, ya Semalam pun mengunggah sebuah postingan foto bersama Lesti dan Bilar Tentu bersama Bang Ariel juga Masya Allah para sahabat, ya senyumnya dari Dede Lesti maupun Rizky Bilar Membuat kita semakin bahagia ajen Luar biasa calon pengantin sebentar lagi yang akan menuju halal Dan kita makin gak sabar mereka duduk di peramina para sahabat, ya Pastinya seperti raja dan ratu ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Adlin Alhamdulillah berjalan lancar Semoga gue lekas nyusul Masya Allah Bentar lagi tentunya Bang Adlin akan menyusul Baru sahabat ya Tentunya menyusul bosnya menikah Mudah-mudahan saja dilancarkan semuanya Ada kalimat komentar Yang diberikan dari Bang Ariel Baru sahabat mengatakan Amin harus cepatlah Kata Bang Ariel Baru sahabat ya luar biasa kita doakan juga untuk keluarga Leslah, mudah mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu sehat, amin. Ya Robal alamin berikutnya. Kita lihat juga ada unggahan dari Teh Lisna, masya Allah, luar biasa persahabatnya, si cantik, si sang kejora kita, tentunya membuat kita semakin bangga padanya dengan memakai baju adat Minang. Lesti sebentar lagi akan resmi menjadi orang Minang persahabatnya, luar biasa perbaduan ada sunda dan Minang sangat semakin bangga kepada Lesti dan Lesti Hilat yang tentunya menyatukan dua adat. Ada sebuah kalimat khusus yang dituliskan juga oleh Teh Listener. onde unde rancabana punten ah malam naon deui ayeuna Allah bersahabat ya. <laughs> Dalam postingan tersebut tentu banyak sekali pujian, komentar persahabat ya dari para fans. Yani dari akun Santi8171 mengatakan Masya Allah, cantiknya Bos Babeh tuh, persahabat ya berikutnya. Komentar dari akun Tazkia 2892 mengatakan, Masya Allah dua wanita hebat, luar biasa persahabat ya. Tentu kita harus tetap kompak dan solid. Mendukung mendoakan yang terbaik untuk Dede Lesti dan Rizky Pilar. Selanjutnya kita lihat juga persahabat ya. Di sini ada momen spesial yang kita dapatkan diunggah oleh Arya Yuka persahabat ya di sini kita lihat ada momen rizki bila saat break tentu di break acara pengajian kemarin persahabatnya selalu menyampirin Dedek persahabat ya masya allah luar biasa singkat ceritanya persahabat ya tentu abang bilang ketika break selalu nyamperin dedek elasti kejora dan bulak balik toilet nih apa mungkin <guluh> Rizky bilang grogi para sahabat ya aduh masya allah luar biasa ini momen yang tentunya kita dapatkan di spesial acara pengajian ternyata break acara Rizky bilang selalu nyamperin dedek elasti kejora ya ketika tentunya prosesi pengajian walaupun di samping dedek elasti tentunya ada ibunda dan Ayah kejoran luar biasa. Persahabat yang tentu ini membuat kita semakin bangga juga bahwa Rizky bilang tidak ingin jauh-jauh dengan DNA Lesti kejoran. Ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial dari ANTV Official, memposting sebuah postingan kebersamaan keluarga Rizky pilar di acara upacara adat. Persahabat, ya ada kalimat caption panjang yang dituliskan. Demikianlah rangkaian prosesi upacara adat Balacuik Malapeh hujan Rizky Bilar yang dihadiri keluarga serta groomsmen dan bridesmaids dan dipandu oleh Ben Kasyafani dan Gasani Terima kasih untuk seluruh Antv un lovers dan Leslie lovers yang sudah setia menonton dari pagi hingga prosesi upacara adat hari ini selesai. Prosesi upacara adat masih akan berlangsung, jangan ketinggalan untuk saksikan cinta abadi Lesnar malam Bainal Lesti Dicatat para sahabat, ya. malam ini kita akan menyaksikan kembali acara malam Bainal Lesti hari Minggu, tepatnya hari ini tanggal 15 Agustus 2021 jam 20 waktu Indonesia Barat. Tentunya di malam hari jam 8 malam persahabat ya, jangan sampai ketinggalan. Ini tentunya khusus Leslie Kejora, Masya Allah, momen yang paling kita tunggu. Mudah-mudahan, Lesti selalu tampil cantik dan selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans. Dan berikutnya, para yang kita lihat juga, ada sebuah gun special dari Kalkirni Makeup yang baru saja mengunggah postingan foto bareng. Tentunya calon pengantin, Masya Allah, ini adalah ketika prosesi pengajian kemarin persahabat ya terlihat sangat fresh banget dari road wajah calon pengantin masya allah luar biasa doakan selalu mudah mudahan mereka selalu bahagia dan selalu dilancarkan untuk niat baik mereka dan berikutnya juga persahabat ya ada sebuah unggahan yang unggahan dari Sabion Gambus masya Allah ternyata tentu persahabat ya acara upacara adat Lesti bila dihadiri oleh Nisa Sabian, dan tentunya grupnya prasahabatnya luar biasa. Ini jadi trending topik, Masya Allah. Mudah-mudahan, tidak Elasti maupun Rizky bilang, selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan kita masih menunggu kejutan dan kabar terbarunya. Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagi tanggapan kalian. Setelah kalian berkomentar, banggil ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.